Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kami akan vlog terbaru teman-teman kita lihat apakah perkembangannya pengaspalan CLS lot 7 blitar ini sudah selesai kita lihat teman-teman Lebih jelasnya, teman-teman, jangan lupa subscribe, teman-teman. ke timur ada lampunya teman-teman ini jembatan kenoa ya di sini teman-teman ya cukup sekian dulu teman-teman dari kami informasi terbaru jls lo 7 liter mudah-mudahan teman-teman yang subscribe youtube kami dipanjang umurnya dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya dan ditebaskan dari segala balak bilahi ya cukup sekian teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh